Mungkin sudah terlalu sering mendengar cerita tentang kapal hantu yang berada di luar negeri. Akan tetapi apakah alat transportasi laut ini juga ada di Indonesia? Jika mengira kapal hantu itu mustahil ada di Indonesia, maka revisi lagi pernyataan tersebut. Karena di tanah air juga ada kapal hantu yang melegenda dan sempat menghebohkan dunia luar yang bernama SS Orang Medan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. SS Orang Medan adalah sebuah kapal kargo milik pemerintah Belanda yang terakhir diketahui berlayar dan akhirnya tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1948. Walaupun bernama SS Orang Medan, namun tidak diketahui tentang catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal tersebut. Jika dirunut dari namanya, Orang Medan memiliki artian kurang lebih orang yang berada atau berasal dari Medan, Sumatera. Namun pada kenyataannya, baik dari pihak Indonesia ataupun juga pemerintah Belanda, tidak ada catatan atau informasi kepemilikan dari SS Orang Medan tersebut. Tentunya di tahun 1948 belum ada alat komunikasi lain seperti sekarang. Maka untuk berkomunikasi dengan daratan atau dengan kapal lain di sekitarnya, maka akan menggunakan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi atau biasa disebut dengan istilah sandi morse. Pada hari yang sama ketika SS orang Medan itu tenggelam, beberapa saat sebelum karam ada banyak sekali kapal di perairan itu yang tiba-tiba menerima sinyal SOS dalam bentuk sandi morse yang berasal dari SS orang Medan. Bahkan sinyal morse itu dapat ditangkap oleh pos pantau milik Belanda dan Inggris di Selat Malaka. Sesaat setelah menerima sinyal SOS tersebut, satu kapal berbendera Amerika Serikat yang paling dekat dengan lokasi SS Orang Medan, SS Silver Star segera menuju tempat di mana kapal tersebut berada setelah mengirimkan Sandy Morse balasan, namun tidak mendapatkan tanggapan. Setelah terlihat, kapten kapal SS Silver Star segera membentuk tim khusus untuk memberikan bantuan. Namun, sesampainya di atas kapal, para awak dari SS Silver Star terkejut karena mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dan hanya melihat banyak mayat bergelimpangan di dek dan anjungan kapal SS Orang Medan itu, termasuk bangkai anjing kapal yang ditemukan di antara mereka yang sudah meninggal. Bahkan, menurut kru SS Silver Star, mayat-mayat tersebut terlihat seperti sedang ketakutan. Kulitnya pucat, gigi rapat, namun kedua bibirnya terbuka. Mata melotot dan lengan terjulur seperti sedang menjengkram sesuatu dan lengan terjulur, seperti sedang mencengkram sesuatu untuk menghalau hal yang di depannya. Dikarenakan tidak ada orang yang masih hidup di atas kapal SS Orang Medan, maka tim penyelamat memutuskan untuk menarik kapal itu ke pelabuhan dengan mengikatkan seutas tambang besar di haluannya dan disambungkan ke buritan SS Silver Star. Sesaat setelah para kru SS Silver Star keluar dan bermaksud kembali ke kapal mereka, tiba-tiba terlihat asap membumbung dari lambung kapal SS Orang Medan dan dalam sekejap api membesar dari bagian kargo kapal. Dikarenakan panik dan takut menjadi korban dari terbakarnya SS Orang Medan itu, para kru akhirnya memutuskan tali pengikat yang terkait di buritan SS Silver Star dan berusaha menjauh dari kapal aneh yang sedang terbakar hebat itu. Ketika semua tim penyelamat kembali ke SS Silver Star, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah SS Orang Medan dan kapal itu pun karam di Selat Malaka. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.